Tuhan kok beranak? Hmm. Pertanyaan yang udah dari dulu selalu ditanyain, khususnya buat orang-orang yang sulit untuk percaya kepada Yesus. Dan pertanyaannya sebenarnya salah, bukan Tuhan kok beranak. Pertanyaannya kenapa dia mesti mengutus anaknya? Kenapa mesti anaknya yang diutus untuk menebus umat manusia? Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya satu doa ini yang disebut doa Bapa kami, di mana dia berusaha meyakinkan kita bahwa Tuhan bukan cuma Tuhan, tapi Bapa, dan kita adalah anak-anaknya. Di pengasingannya di pulau Patmos, Johannes sempat melihat satu malaikat besar yang memegang gulungan kitab. Dan karena ketakutan, dia mau menyembah malaikat itu dan sujud. Dan malaikat itu bilang, jangan jangan, jangan sujud, jangan cembah saya, kita sama-sama hamba. Jadi jelas, kalau anaknya yang berdosa, kalau anak-anaknya yang berdosa, Tuhan gak bisa kirimin malaikat untuk menebus. Karena malaikat disebut sebagai hamba. Ya, Anak mesti digantikan dengan anak. Jika kita adalah anak-anaknya yang berdosa, maka Tuhan harus mengutus anaknya yang tidak berdosa. Dan itulah Yesus. Dan pengorbanan Kristus meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita dikasihi sebagai anak dan Tuhan menganggap dirinya sebagai ayah kita. Pertanyaannya apakah kita mau percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah? Apakah lu mau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bahkan dia Allah yang menjadi manusia dan menebus dosa-dosa